ke gambar pertama persahabat kita lihat Di sini ada sebuah gambar serta info Yang kita dapatkan dari Ibu Siwi Mengenai acara Aksi Indonesia 2022 Kita salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan persahabatnya oleh Ibu Siwi Yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan Ajang pencarian ustaz dan ustazah kembali hadir Jangan lewatkan aksi-aksi penuh bakat Di Aksi Indosiar Mulai Sabtu 2 April Pukul dua pagi persahabat ya. Waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar Untuk mengisi acara persahabat Perhatikan Untuk nama-nama di tag oleh Ibu Siwi Yang pertama ada Mamah Dede Berikutnya ada Ustaz Solmed Ada Ustaz Wijayanto Ada Ustaz Suki Al Buguri Ada A. Irfan Hakim Ada Abi Ramzi Ada Gilang Dirga Abdel Akhrian ada Lidarara juga dan Da4 Putri itulah pengisi acara di aksi Indosiar kali ini. Di sini kita lihat persahabat ya nama Bunda Lesti tidak disebutkan. Mungkin Bunda Lesti tidak akan mengisi acara tersebut. Kita doakan saja mudah-mudahan itulah kesayangan kita bisa ikut andil di acara aksi Indosiar 2022. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar. Banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar kita lihat sahabat ya dari akun Instagram Syza.285 mengatakan ingin lihat dedikasi kejora tapi mungkin statusnya yang gak memungkinkan dia menjadi host ya katanya tuh ada juga jawaban komentar dari akun Mw 3231161 mengatakan di kolom komentar, Mudah-mudahan nanti Dedek bisa jadi tamu di Aksia ya, sesekali aja nggak apa-apa. Katanya tuh kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Indosiar, Ibu Siwi, dan Indola kesayangan kita. Selanjutnya perasaan kita juga mendapatkan vitamin bahagia yang disuguhkan oleh tim Leslar. Di channel YouTube Leslar Entertainment sudah di upload terbaru sekaligus dua video persahabatan yang pertama. Leslar borong 5 piala di SCTV Award Ini keseruan Leslar di SCTV Award Borong penghargaan bersama ya Yang belum mampir silahkan cus langsung Ke channel Youtube Leslar Entertainment Dan vitamin kedua ini ada dapur Bunda Lesti yang kembali hadir. Dari Lesti ini lagi masak sosis ala Bunda. Aduh, masya Allah banget ya, vitamin bahagia nih. Double vitamin yang disuguhkan lewat channel YouTube Lovers Entertainment. Kita wajib dukung, support, dan kita doakan yang terbaik ini. Mudah-mudahan Leslar terus berkembang dan sukses. Kita lihat persahabatan ke kabar berikutnya, ada momen spesial di vlog terbaru. Inilah kesengan kita saat di acara SCTV Music Award 2022, Bunda Lesti ini mengucapkan terima kasih kepada sang suami yang telah mensupport persahabatan ya, tapi ucapan terima kasih ini manja dan cute banget ya, sampai cium berkali-kali. Kita lihat aja nih Bunda Lesti saat Cium Papa Bilar Masya Allah berkali-kali ya Tutorial mengucapkan terima kasih Untuk suami Bisa ditiru ya -ibu, Masya Allah ini sih cute dan romantis banget Mudah-mudahan rumah tangga mereka Selalu bahagia langgeng Dan dijauhkan dari orang Orang yang tidak baik Momen ini pun persahabat dari pos kembali Oleh akun sendal Putih yang skor Bilar Banyak sekali tanggapan komentar Banyak juga Respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Dina underscore. In satu-satu mengatakan di kolom komentar, "Masya Allah, gemesin banget kalian. Saya sehat, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah." Amin. Masya Allah, banget ya ini membuat kita semakin bahagia. Dan untuk para Jawa Allah, pastinya baper banget ya melihat kegiutan, keromantisan yang sangat hakiki nih dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ada kabar yang sangat membahagiakan kita semua ya Bunda Lesti Gejora ini trending di Twitter Padahal Bunda Lesti nggak ngapa-ngapain ya Tiba-tiba trending aja nih luar biasa nih Bunda Lesti Trending di Twitter Masya Allah Dan Allah, pokoknya ini selalu membuat kita bahagia Info ini juga kita dapatkan dari akun Lesti Bilar anska Disimak juga di kalimat Kamsen yang dituliskan Bundanya Abang El Fatih Bunda Lesti Kejora Kagak ngapa-ngapain Tiba-tiba trending aja nih di Twitter Bes lah, diam aja bisa trending loh Idola kita tuh ya <gak> Ini sih membanggakan Gak ngapa-ngapain aja sudah trending Di Twitter Kita tentunya mudah-mudahan tetap kompak dan solid Dan semoga selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan juga Untuk selalu mensupport idola kesayangan. Jangan sampai tentunya kita Kelewatan